Ini memang yang Ini kaya kamu dah lapar cik Kaya kaya dah sedok Ini asok je bedik Untuk kastik jadi bang, ini, Dengau kemun purut, dengau di kemun purut. Tak merame, mana? Ya, anda tu wap luar Oh, dah, dah wap luar tu. Anak nak bela, yang belum. Kekal bagai bot, ada di muka nur bang. Karam tong bot, beri beri, beri beri. Nah, buat lagi, enggak jahai. Ia dah mula dia, dia, dia. Baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik. Cepat dia jangan ditolong dia. Mana waktu beli kamu dik e lebih omagaram nak aku